Abio, kamu nak tanya ni Abio? Mau nak tanya gapudiohi? Kamu lapa lah Abio, dagona da. kena cari kedai Abio, Kedai mana tak tahu ni kena tanya sama lah, sama kalau pak kedai sedak atau sedak orang ramah atau orang ramah dia tahu lah ko sama dia. Saya sedang modek, saya lapar perut ni Aku pun lapar nasi juga Di mana, pak empat kedai Hok kira, Hok sedap Yang soho lah kita kira Ah, teruk akulah wayo Kedai ni spesik, spesik Spesik, lagu manu Makan ni sedap Ketua peluang deh. Ketok jadah kau kereta Tentu makan ni sedak. Kalau aku tukar, kita pergi dah Mari Abang Mak ambil. Kita pergi buat apa sama? kata kedai, soh. Ketua, siapa tak nak pakai? Tak mau, ye. Lo ni sahih. Siapa kedai, sahih? Kedai, Pak Abang Mak. Kedai, Abang Mak Raya kedai, soh. Hoho. Ah, Ambo tak lalu dengan satu motor Beg Mak Bapa pula Lalak banyak bema, Mak Mana Tu lah Beg Mak Tak mahu pula tu ke masuk Tak bakal topi, Tak bakal air perut lah Beg Mak Ambo tak lalu makan lah Beg Mak Lalak pula banyak bema, Mak Kedah dia bema, tahu Tau kau tengok ni orang tak? Ni Rohana dua meja Ni rohana? Sini, sini, sini. No apa, boleh mak panggil kan, omongo. Ah, panggil kan, omongo. Aku naya kemunirana. Muncul apa? Jual kau no, boleh mama cari macam? Tentu cari macam. Aku tengok lalak banyak lah, nira na pape tano merengenge maranga ape tano Ma. oh, merengenge oh, uh, rokok tak ada ni rana <tik> amun oi kat bema bema salah tu ha kata orang tadi bema salah dia salah dia ha sebenarnya dilarang bema dia dilarang merokok aku tahu doh ngagaju Abeyo he. Noh kang gapo beyo. Jadi gini ni Rana. Aku nak tanyo mu ni. Guano mu tak pakai Apple Pro Rana? Hana. Abeyo he. Ha. Amo tak pakai lama gaduh. Ha, Tiga gaduh beratlah ni Rana Ya, lah Yo, satu guna pakai tu go tu. Topi tu kena pakai. Masak nak masuk tu ni Rana. Patu kawasan-kawasan ke kawasan, kena bersih belaka, kena upok orang mengacuh nayabui. Kau mau sedih jugaklah, bayar cari makan anak sekolah hutulah lah Nak la tak kira sekolah tak sekolah. Kalau makan ni kota gak, tak ada orang nak makan, kedai lain penuh, kedai ni kurang. Aku nak ayak kamu ni orang nak. Kita kena... ...bui uh, bersih kedai tu Baru dapat adiak Adiak, eh, nak no, ya makan ni Makanya, makanya okay, tu, aku nak no, ayak tu kena tutup Jangan duduk lalak gitu ni, Rana Kedai kamu ni bukan tau, laku-laku Tapi, uh, sikit cara lalak tu Kamu tak caro lah mana, lah So, pulak tu kena Aku dah tengok awak tu, aku mari dekat Rambut tu kak jura, Menjah, ya. kena pakai topi Amo nak buat dah Menutup saya Untuk kebaikan ke tentu lah Aku nak ayak kamu Kamu kena jaga Kerberjaya tu Masa lagi aku nak ayak kamu Patut kamu kejauhnya Tanah pokok bunga banyak-banyak We subuh We segar We nak baru nampak ijaz Amo jualah Abis roya Kalau boleh tak roya gak otah pulah beya support tanah tukar ke, kena jagolah we bersih no ya we, sebab muduk kedai orang tu masuk ini masuk tak kira siapa dia kena bersih tengok pala baik hok patuh tu jangan we patuh suka lain lapu tu mumbuh banyak putih pergi kedai we we napa cengok lona lona agitu tak apalah amok ingat apa saya beya oya Abis tak jadi kau nak makan kedama abis Tahu nanti aku nak tanya peruk dulu Terima kasih lah abis ya Bila abis nak mari Mereka bersih lah lah aku mari dah lusa tu Mulik lah abis ya aduk Pertulah murah wanya gitu orang duduk gelar Orang kata menang aku Patu Kalau menang aku